Halo guys, kembali lagi bersama saya, Guirman The Gadgetman kita tidak mengikuti salah satu konten dari youtuber ya yang mereview gadget, walaupun sebenarnya dibilang mukanya mirip selama ini tapi tidak ya, gue merasa muka gue nggak mirip Dan apalagi rezekinya gitu ya, sama sekali nggak mirip Tapi yang akan kita lakukan yang sama adalah kita akan melakukan review ya Karena Wirman The Gadgetman baru saja mendapatkan Gaming Gear dari Galax Gaming Gearnya apa aja? Wah banyak Gue akan jelasin satu-satu dan gue akan kasih lihat dan unboxing satu-satu Kita masuk ke barang pertama yaitu Galax Gaming Headset Sonata 04 jadi disini juga udah kelihatan jelas di bagian depan yang kita udah bisa lihat kalau ini adalah RGB jadi gaming headset yang akan ada warna-warnanya saat kalian pakai dan kalian colok dibanding pakai headset biasa yang tidak ada warnanya ini pastinya yang lebih keren ya lalu gaming headset Sonar 04 ini juga kompatibel dengan Windows, Mac, Xbox, dan juga PS apalagi Nintendo Switch, di sini juga tertulis kalau kita cukup versatile untuk memakai ini jadi nggak cuma buat dengerin dari HP aja atau dari PC, kita bisa buat ke gaming console lainnya juga selain itu, Galaxy gaming headset Sonar 04 ini dilengkapi dengan muffs dari kulit yang kong Adjustable Headband, bahan polimer, dilengkapi juga dengan microphone dan speaker 7.1 virtual surround sound. Kita langsung buka aja supaya kita bisa lihat langsung bentuk fisiknya. Oke, ini dia headsetnya di dalam boxnya juga ada uh, ini jack 3.5mm ya untuk perpanjangan di sini juga ada ternyata colokan untuk kabel ya kabelnya ini tadi Jadi gue juga gak tau pemakaiannya gimana apakah ini bisa langsung juga colok selain ke USB karena ini USB kalau di sini ya ini cukup gede ya lumayan enak terus gue juga demen yang ada earmuffs nya sini. dan langsung aja ini bisa langsung di adjust ya jadi akan menyesuaikan dengan besar kepala kalian ini juga mikrofon dan langsung kita langsung colok USB Nah RGB-nya seperti apa? Jadi tenang aja, kita tunggu sampai pengunjung video karena gue akan mencoba semua barang-barang yang nanti kita akan review. Oke? Tunggu aja. Lalu untuk barang selanjutnya yaitu ada Galaxy Gaming Slider 05. langsung aja kita nggak pakai babi bu, kita akan coba buka. di sini Galaxy Gaming Mouse Slider 05 itu punya Honeycomb Shell Design. Jadi ya seperti yang kita ketahui, pasti Honeycomb Design itu desainnya bikin ringan banget mouse. Jadi kalian bisa uh, sampai kelempar bahkan takutnya itu mouse. Karena zaman sekarang juga udah capek kalau punya mouse itu yang berat-berat tangan tuh cepet pegal. Apalagi kita kerja itu berjam-jam atau main tuh berjam-jam. Kita butuh mouse yang sangat ringan dan desain yang sangat ergonomis. Kita bisa pakai di cloud Grip atau di Fingertip Grip atau Palm Grip jadi cukup versatile gitu. Ini ini dia nih, slider 05 ini. Asli enteng habis, enggak bohong. Kayak buat kalung, anjir, serius, saya enteng kalung Gue nggak bohong Jadi kalau kalian mau ada gerakan-gerakan nge Kalau kalian main Valorant gitu ya Kan sampai maksnya tuh kadang sampai meja sebelah gitu kan nah, Sampai meja sebelah tuh kalian nggak berat-berat banget Ini enak banget sih Nggak bohong-nggaboh bohong. Nah, Galaxy Slider 05 juga mencapai DPI itu 10.000 Wow, sangat presisi ya Jadi akan banyak pilihan dari saat kosong sampai 10.000 DPI Buat kalian pilih sebagai mouse sensitivity yang paling cocok buat dulu. Selain itu juga ada 6 programmable Macrokey ya, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam disininya Ini buat RGB Alright, alright Dan menurut gue ini yang paling best deal Karena jarang juga ada yang sebagus ini Mahanicom uh, Gaming Mouse ya Sangat ringan dan 10.000 DPI Men, ini fix banget main Valorant makin jago sih Lalu kita ke barang selanjutnya ya Ini yang paling lebar, paling besar, dan paling aduh gua senang banget bisa dalam ini gitu kan Yaitu GALAX Viva C01 satu Besar banget sampai gue juga nggak kelihatan di layar Nah, Galaxy Gaming Monitor Vivan 01 ini memiliki layar monitor sebesar 27 inch Memiliki warna yang mencakup 95% DCI-P3 Yang dimana artinya 25% lebih banyak dibanding standar sRGB monitor Memiliki 165Hz rate dan 1ms response time Selain itu ada juga Low Blue Light Mode Supaya kalian tidak terkena paparan cahaya warna biru Dan juga Flicker Free Bebas dari flicker yang terjadi biasanya di dalam monitor Dan juga kompatibel dengan software Nvidia sendiri itu GC supaya performa kalian main game lebih yahut. Aduh. Ini adalah layarnya kelengkapannya ini mungkin belum ke. Jadi habis ini gue akan pasang-pasang dulu supaya bisa langsung kelihatan layarnya seperti ini. Oke, okay, tunggu sebentar. 12 seconds later. banget co. gila dua puluh tujuh inch nih asli kira seneng banget gua, gua selama ini nggak punya dua monitor ya, gua selama gua hidup gua memakai pc bener-bener cuma satu monitor. di zaman eric pakai dua bahkan tiga monitor, gua tetap satu aja. tapi dengan Galaxy kunci 01 gua akan menggunakan dua monitor mulai saat ini sorry ya terlalu excited, mohon maaf ini gede banget sih, gua nggak bohong nanti kita akan lihat performanya, sekali lagi dari semua barangnya juga secara bersamaan di penghujung video, tenang aja kita langsung ke barang selanjutnya, ouch yang ini udah pasti kalah besarnya dibanding dari Viva j karena gaming monitor tapi, tapi ini gue kasih tau aja harganya, kualitasnya, dicari-carinya dan kelangkaannya itu sangat-sangat amat wow karena ini adalah, wuhuih Galaxy GeForce RTX 3060 ini apa bang? ini VGA ya, VGA kalau ada yang belum tahu, Galaxy GeForce RTX 3060X White ini memiliki GDDR6 Silent Fan Operation HDMI 2.1 yang baru, lalu juga RGB, bisa diatur dari aplikasi mobile extreme tuner wow, jadi dia waktu selama dipasang di dalam casing, kita bisa ganti warnanya melalui HP <laughs> jadi bisa kalian bayangin permainan nanti kalian saat bermain game menggunakan monitor yang 165Hz plus GeForce RTX 3060 yang wow juga pakai mouse juga, pakai headsetnya tadi juga wah waduh Galaxy GeForce RTX 3060 X-White kalian bisa lihat nih udah udah, gue gua gak perlu ngomong apa-apa lagi sih gue takut salah ngomong, nanti dosa kalau salah ngomong karena ini udah gak perlu ada yang diomongin lagi, kalian lihat sendiri aja dan ini guys hari yang terakhir ya yaitu Galaxy PC Case Core Evolution 03 Ini termasuk dari PC case yang sebenarnya nggak gede banget ya kalian bisa lihat sendiri nih. ini ini lengan gue aja setingginya seperti ini. Ini termasuk yang cukup kecil dan kompak jadi nggak akan memakan uh, space untuk di desktop kalian gitu kan. Dan Galaxy PC case Revolution 03 ini kompatibel dengan MATX dan ITX motherboard. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini karena memang ukurannya ya seperti ini. enggak semua motherboard itu bisa jadi standar motherboard mungkin nggak bisa yang bisa adalah MATX dan ITX. Dan selain itu dia juga support dengan water cooling installation jadi walaupun dengan ukurannya yang relatif nggak gede-gede banget ini juga support sama pendinginan yang menggunakan air wow, gue nggak pernah pakai sebenarnya juga water cooling installation water cooling system tapi gue sangat ingin melihat sih water cooling system di PC case yang sebenarnya nggak gede-gede banget seperti ini gitu loh penasaran aja kayak gimana gitu oke okay, guys, dari fase unboxing kita udah selesai kita akan langsung masuk kepada pemakaian semua dari barang ini performa seperti apa dengan memain Valorant let's go